Di pas. Lolo lolo lolo macam berapa. Ah, jangan dimeme orang Indonesia. Bocah nak aku buat mati. Ini kira saja dia nak kereta. Dipasang fantasi. Di muka saja sih. Di muka TV. Tak kira kereta ai. Atur Allah lu pamicchu. Eh. Berkenapa pak buat tu? Ya coba full Ya maka kecamata kalau kecamatan Amusapo yang ada ini kok boleh saudara. Ya saudara Pak. Ini ga wasen besar rukan ini kok. Ya oleh kek rukan. Lima coba ini. Wah, ini selesai. Jadi gula. Mana kapantah? Nih melah, mau petah. Oh, ida itu. Bah, petah tai. Anbe tu an dia anu. Petah tai. Mama. Mado de, ini ni suka bu anu. Jurus enggak di kacawe. Inti ngawak napa kasih Baik, jadi jemput. Hey, apa? Oh man, hey, macamai aku ada dua belaku, ada dua belai. Hari, dua belai. Kamu ada apa ya itu? mau itu? Apa mau bawa baju macam dia? aku. Wot dah. Itu siapa? kamu jangan Yang mentok lagi Oke. ya. Yang penting halal Yang Kamu jangan mik. Emm. Kamu jangan mik. Emm. Kamu jangan mik. kita Emm. Emm. Emm. Emm. Emm. Emm. Emm. Emm. Emm. Emm. Emm. Oh, Saya dipanggil kan? sedang buat. Saya dipanggil sedang buat. yang kaya gini, sula? Sula? Sula? Sula? Ke ya ala, Dia dia. main. <susuk> Lahal metu. Lah tuh reol loh. Aduh. baru. Hasil Eh, Beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, di. aku assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo, maka, Aku gua notai Kemarin Dua Las Betul Ya aku hei hei batale, ah aku lu jadi ada wale, Ma Ayo, kamu nukum lagi rum menuku udah cina tak ya, itu mina dia dingin lusi, dah lagu. ngasih apa ke rom sih? di, sama sama ini. baru. musik kontakshire Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, well. kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat susu. So, so, so. <laughs> susu. <laughs> susu. <laughs> nah, susu meme itu tuh. Cara pembuatannya tuh. tanya. Ini kasih gula. Ini bukan. Ah, ini bukan non alkohol. Bukan Balok guys, balok. Balok. Balok untuk film besok lu like dan subscribe guys. Hey, Ai ku plagiat sih, gur. <laughs> Jangan. <laughs> Jangan plagiat. Wah. <laughs> dan ciri guys. <laughs> Tutorialnya guys, dipencet, digusap, dijilat Celupin deh. Terukan dulu ya. Ah, kemir dulu fokus ya gua ya. Coba kayaknya. Bisa hmm? bebas Pak Weni nih. Dikeno nih gula mah Weni nih ini eh. Gunu ba di, lemak Dede di pertama kulkas nih. Di pertama kulkas. Bye guys. Halo hmm. guys. Okay. <tid> <Ngorong. tid> <tid> Rose. <tid> <tid> <tid> <tid> subscribe, subscribe. Gak hey, Atau ngereh. Patukona, warna biru. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Ah. <tid> Anda butuh Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Tutorial rezeki masuk botol, iya mantul kali. mantul ini